Halo sobat akademisi, jumpa lagi bersama saya Petrus deh Jangan lupa pada video kali ini saya akan sharing bersama dengan teman-teman, ya, dan saya akan mereview salah satu buku yang sangat menarik buat teman-teman. Seperti apa bukunya dan judulnya seperti apa? Ini dia. Why a student work for C? Student, why Student work for the government? Related to financial education for parents. Uh, buku ini dalam bahasa Indonesia ya. Mengapa siswa A bekerja untuk siswa C dan mengapa siswa B bekerja untuk pemerintah? Nah, ini adalah sebuah panduan ayah kaya untuk pendidikan keuangan bagi orang tua. Jadi, financial education for parents nah buku ini teman-teman ditulis oleh robert kiyosaki nah dalam buku tersebut berdasarkan apa yang saya baca dan apa yang saya pahami teman-teman ya kiyosaki sebenarnya memperluas keyakinannya bahwa sistem sekolah diciptakan untuk menghasilkan uh, ya karyawan atau uh, dalam bahasa kiyosaki s Nah, Siswa A yang membaca dengan baik, menghafal dengan baik, dan menguji dengan baik dan bukan para pemikir kreatif, visioner, dan pemimpin, pengusaha dalam pembuatan itu Siswa C yang tumbuh menjadi inovator dan pencipta ide bisnis, aplikasi, dan produk baru. Nah, Dalam buku tersebut, Robert menampilkan kisah sukses Siswa C yang tumbuh menjadi orang sukses dan fenomenal dan menyerahkan siswa A tersebut atau pengacara atau akuntan atau pakar sekolah cerdas lainnya untuk bekerja di bisnis mereka sementara A, siswa yang lebih rata-rata siswa B sering menemukan diri mereka dalam pekerjaan jenis pemerintah jadi tidak mengherankan ya, artinya bahwa uh, Robert Kiyosaki juga memberikan pandangan untuk kita. Kiyosaki akan menciptakan sebuah definisinya sendiri tentang apa yang dimaksud dengan ABC atau ABC. Saat ia memberi orang memberi orang tua dan anak-anak mereka sedikit, ada sebuah kebijaksanaan serta uh, wawasan dan alat untuk Bagaimana menavigasi dunia yang terus berubah? Jadi, sebuah dunia era informasi di mana kemampuan untuk berubah dan beradaptasi memahami hubungan dan mengantisipasi masa depan akan membentuk kehidupan teman-teman sebagai pembaca. Itulah sedikit gambaran mengenai buku-buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki dan buku ini. Bisa dikategorikan sebagai buku psikologi dan buku diterbitkan tahun 2013. Nah, ini sudah edisi kedua teman-teman. Nah, dan penerbitnya uh, platah dan ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya beli buku ini dengan buku secara digital, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jika video ini dan uh, apa yang saya bahas dan menarik buat teman-teman jangan lupa untuk tetap berkomentar dan uh, semoga channel ini selalu bermanfaat untuk teman-teman sekalian salam sobat akademisi